Turing babal. Keren, keren, keren. keren, keren, keren. Asik. Jangan lupa di subscribe. S apa? Subscribe. Like, subscribe. subscribe. like, comment, like, comment, like. Like, comment, and subscribe guys. Yo guys, yo guys, come jadi kita menuju ke posko 3 setelah sejenak istirahat di posko 2 dan kita menanggit ke posko 3 tim udah mulai uh, taat akan protokol kesehatan dengan jaga jarak <laughs> alasannya aja padahal banyak yang saling berhenti untuk mengatur uang saku oh enggak mengatur nafas nih kakak berhenti sejenak. Tracknya seksi, menanjak kakak. tuh, tracknya menanjak. tapi di sini tracknya tuh udah dibuat seperti anak tangga sama pengurus ini. tuh, di depan ada kakak iow, belakangku ada kakak abu kita lihat, tuh. Oh enggak Semangat ya kakak ya Semangat Harus. tuh Kakaknya juga semangat tuh Keren keren keren bapak. keren ya. keren keren Sok <laughs> keren Kayak terongong gitu. Kakak lu gimana? Oh, lumayan menges Apa ya menges ya? Kata dasarnya apa? Menges <laughs> Menges apa ya? Ketif hati. Nah, datang tadi ya Kakak ya. ya berapa derajat? Nih? Sekitar 45 kayaknya nih 45 kayaknya ini 45 derajat deh. Ya. Kalau 90 kan kan ekstrem. Nih 45 nih. Kemiringan 45 derajat. Dan dia enggak berkelok-kelok, tapi lurus. Awas nafasnya osmosan. Aduh, aduh, seperti penjaga di bioskop ya. Nanyain, ya. <laughs> tanyain tiket nih. Tuh. Silakan. Ya, terima kasih. Antara dua, ini uh, penjaga bioskop di pintunya atau di rumah makan nih. Kakak mau makan apa kakak? Silakan. Silakan. <laughs> tuh Oke kompak mereka berdua Menuju pos 3 Tim yang lain masih di belakang uh Akhirnya Sampai juga di posko 3 Dan posko 3 juga Tracknya sama juga masjid tuh cukup ekstrim dan kembali tracknya udah tertata rapi udah dibentuk sama pengurus atau warga di sini dengan titis kayu kayak gitu dan kiri kanan dipasang pengaman untuk pegangan tangan kita coba ke atas yuk menuju ke pos ketiga juga di posko tiga asik dan kita menanti tim yang lain semangat kakak kita menantikan rekan kita yang lain yang masih dibawa kita rehat sebentar di posko tiga Bukit Pejoran yang kita lihat dari atas Bukit pintar banyak Lanjut kita menuju posko 4. Ya, semangat Kakak. Anak aku dari pos menuju pos ya. uh, sebenarnya paling tinggi di pos 3. Ternyata bisa ya Kakak ya? bisa. pos so, Foto-foto dulu. teman lain juga siap-siap mau menuju posko 4. Kita lihat. Katanya posko 4 ini adalah kawasan untuk perkemahan. Dan bagaimana di situnya kita lihat. Kita lihat karena ini adalah PR untuk kita kita udah janji mau menuju ke posko 4 menurut informasi adalah posko 3 itu adalah yang paling tinggi karena di Pos 4 itu dia kawasan datar bagaimanapun kita harus melihat dia ya, tidak penyanyakan Wah, Ternyata di sini ada pohon duren Di atas ini ada pohon duren Pohon duren <guruh> Apakah berbuah? Nah, ini kawasan datar yang biasa digunakan oleh para orang yang hobi berkemiting, ria. Nah, ini adalah kawasannya ada beberapa pohon di datar pohon datar dan ada beberapa pohon durian masih berada di bukit piantar suradi bukit piantar ini terletak di ukuran dulu kecamatan pangkalan baru ke waterbank nah, bukit ini sendiri memiliki ketinggian 300 mdpl dpl dan terletak tak jauh dari pusat kota pangkal pinang yaitu ibu kota prinsip pulau undang Kablitom dengan waktu jar tempur 20 menit dari bandara Depati Amir masih semak masih juga kami sudah sampai pos ke-4 pos Twi Turing bubble, semangat kakak. Oh di area perkam yang hancur lagi, yang tertemburkan. Ya kita sudah sampai ke pos terakhir, perbatasan ya, turun. Oh. Turing Bubble. Keren keren, keren, keren, keren. Halo. Kita masih di Pablo Vanka jalan-jalan. Ini adalah Pablo Vanka jalan-jalan paling ekstrim Masukkan. Kita Masukkan. sampai kita di 04. Saya tahu Pak sudah dalam juga pengennya. capek. Kita naik ke Pinte ya. Pinteir bersama cikgu, bersama Kakak Ial, kawan kemenangan dan tim Turing Bubble. Bersama Pablo Panka juga Kita sudah ada di Pos 4 Yang kalau dengar cerita Pos 4 itu merupakan daerah tertinggi Sementara setelah kita Kesini Punca tertinggi, tertinggi itu ada di pos 3 Setinggi 300 mdpl Saya ah, dengan berat 87 kg Bisa menaiki ini dengan sempurna Jadi Sekali ya lagi buat teman-teman semua Kepredik Sekabon, kalau anda lagi mengunjungi tempat wisata, pantai, bukit maupun luar mana, tolong jangan meninggalkan sampah bawaan anda. Terusah. Karena ini kita lihat juga ada para pendaki yang membuang sampah sembarangan. Tapi sekarang bersih. mulai ke depannya nanti teman-teman yang nonton video ini, ya kita meninggalkan sadar diri kita tidak buang sampah karena ini kalau sama plastik susah terurainya sampai ratusan tahun. Oke kita sudah ada di bukit Pintier tadi saya pikir bukit Pintier kayak bahasa Perancis bukit Pintier. Ya, ada salak di sini kak di puncak. ya kan siapa yang menanam? <Susuk> <Susuk> Jadi kakak itu ada yang duluan. Itulah kalau orang terlalu terlalu kan tidak ada di hutan kan kasihan ya. <Susuk> Jadi sekali lagi di buat kamu lagi menonton video ini teman-teman oh, sahabat sekabun jangan lupa untuk like subscribe like comment dan share ke seluruh sosmed ya kamu kamu boleh naik ke sini tapi jangan lupa bawa teman-temannya minimal tiga orang ini buat kalau terjadi apa-apa kamu ada teman untuk kontak di posko satu dua dan tiga jangan lupa oke okay. skincare skin kita kan nggak pernah skincare kan <laughs> oke okay. jangan lupa buat temannya Jangan lupa juga bawa perbekalan, makanan, minuman kan tidak ada yang jualan. Oke, tetap nonton Pablo Panta. Yes. Lagi... Lalu, <laughs> Lagi pada membuka bekal masing-masing biasa kita intip bekal mereka apa gitu ya. Tuh tuh tuh, tuh tuh tuh tuh. Kita intip bekalnya. Tuh. Nasi bungkus. Enggak ada tahu nih ini apa istilahnya. <laughs> nah, kalau ini mereka party nih. Mereka hmm. party. Hai. Kita lagi party PPMP. Bekalnya apa pan? Bekalnya Tuh. Ada brownies bukan brownies, ini namanya brownies oreo, olahan gendum, tuh Pablo, Pablo, lagi, Pablo, thank you yang ulang tahun siapa gitu ya, makan kita ada banyak makanan kak. Kita Banggo eh, itu Banggo ada yang keras nih. Ini oh, ada tempe, tempe. Tempe. Anak ini saya. Indonesia juga ada roti, eh. pencak merak. Sekarang di atas ada mendudu. Ada mendudu. Ibu ya Kakak ya. Kita grup paling heboh. Ya ulang tahun siapa? Teman-teman. Oh iya, teman-teman jangan lupa yang nonton ini di bawah tulisin selamat ulang tahun, Bapak Sutradara Pablo Vanka. Ya, dua pemenang beruntung nanti akan ketemu langsung dengan sutradaranya. Akan dibikin video klip cover. Ya, silahkan komen di bawah. Begitu ya, bagi yang tidak beruntung. Ya, bagi yang tidak beruntung. Apa bagi tidak beruntung? siande loh, <laughs> <laughs> ya. tetap komen di bawah selaputnya sama ulang tahun buat Pak Sutardara, Pak Belu Fanka, dua atau tiga orang nanti udah, akan mendapatkan beruntungan meet and greet. Kakak yang ulang tahun itu yang sebenarnya ini loh kakak, tenang. No. Ya yeah. itu yang ulang tahun loh kakak. Jangan Sampai apa yang ulang tahun? Annyasio. Itu namanya, anyong. <laughs> Silakan. Annyo. Dia itu ulang tahun loh, dia, Annyo. Annyo. Annyo. Annyo. Annyo. dia itu Juli loh, dia itu Mas Juli. Lo yang ah. lebar orang lain ya kakak ya? Iya kakak. Makasih. Gak tahu postingan dia tuh, gift semua tuh iya semua postingan dia Terima kasih, tahunnya seminggu lagi, tapi gifnya udah datang gitu Dan kita intip dulu ya sebelah sana Halo, kakak Desi Om Ada dedek Moza, sedang membuka bekal dia Halo Lagi buka-bukaan kita Buka-bukaan ya di atas silahkan bukit Tiantar dengan ketinggian ke 300 m dph oh, ya. ada yang punya kacang silakan dimakan go, go, go. lagi menikmati kau masing-masing deh -masing... nah, kudus itu yang sudah menyendiri menikmati nasi uduknya. Ada kakak yang lagi menikmati nasi mosh, tuh. Ada... Kakak di sini juga. Ini cewek-cewek tadi kali. Pedes ya kakak? Pedes mana sama Ocehan? <guluh> oh Ocehan Erwin lebih pedes ya. Pedes mana gue? Jelas. <guluh> Nih, pasangan yang katanya Kaper. Kaper ya salaman gitu tidaklah. Halo. Apa? Apa ya? Kenapa kakak? Iya, terlalu enak, terlalu asik. Iya sampai lupa sama orang lain ya. Kejam dirimu. Kakak Maya, Kakanda, Adinda dan Ananda Kakanda, Adinda, panggilnya Kanda, Adinda, Nanda. Perkenalkan, saya Nanda. Lantak, lantak, lantak, lantak. Kamu tuh dasar, dasar, bongkaknya betet eh hari ini saya itu Halo. aja takut takut jemu kakak tahu ya. hmm. jauh-jauh naik gunung hmm. makannya lob timun yes. mantap timunnya udah potong ya ya betul untung udah dipotong kalau masih utuh keren keren selnya nggak berkuat loh mm. Silih, kak. ini timunnya ini hasil minta kak. Sama siapa? Sama ibu-ibu yang ada di sini. Aduh. tukang palak ya? Hmm. Hmm? Cuman? jaga, kak. becek kakak. Eh, eh. <laughs> jaga ya mulut anda. <laughs> Kita ada dari kucing ini kak. Kejamnya. Ya, sama ya. Selamanya. Ini kakak Tiri namanya. Jangan sampai <laughs> <Jadanti. laughs> <laughs>